Jangan aku moga sia-sia Lihat kedua Aku moga le sia Lihat kedua ria Bimbangi lawan no Aku mau Alicia, dua riap, mi fuga limba, nu atafai ewina. Wat a dua, kibani dua. Eh, dua aku fongan. Eh, emosi bani orang. Nova taiga. Eh, dua aku jodoh doang. bani orang. Tayo doaku for You. Yeah.